Oke, Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi untuk OBS Studio yang tombol recordnya, tombol streamnya, atau mungkin tombol settingnya itu enggak ada gitu. Jadi, mungkin kalau kalian pengen record atau mungkin pengen live stream yang enggak bisa gitu, mungkin kalian uh, salah pencet gitu kan. Dan sebenarnya, untuk cara mengatasinya gampang banget, tinggal kalian klik aja untuk yang di atas ini view gitu ya, tinggal kalian klik yang view, nggak harus diklik juga sih, cukup tinggal arahin aja kursornya, Tinggal kalian pilih yang docs juga, nggak usah diklik juga. Dan di sini tinggal kalian checklist aja, atau mungkin kalau nggak ke checklist, kalian tinggal checklist aja pastiin terceklis untuk yang namanya controls gitu. Nah setelah di checklist nanti akan muncul untuk menu dari controlsnya sendiri gitu, kayak mungkin settings atau mungkin studio mode atau mungkin kalian mau exit OBS-nya gitu. Walaupun kalau exit bisa juga dari sini sih ya. Dan mungkin kalau kalian pengen rekam tapi si kontrolnya ini enggak ada kalian bisa uh, pakai uh, shortcut tapi mungkin kalau kalian lupa juga atau mungkin belum setting ya kalian harus ke settings ya untuk uh, setting shortcutnya dan Baru kalian bisa rekam atau mungkin live stream atau iya mungkin screenshot dan sebagainya gitu di tab hotkeys di sini kalian bisa uh, pastiin untuk uh, screen recording, post recording dan sebagainya kalian atur gitu. Cuman intinya dari video ini cukup tinggal kalian klik view, terus kalian ke docs terus untuk yang namanya controls kalian pastiin aja untuk terchecklist gitu. Atau mungkin ada uh, yang di sini yang saya pakai yang kalian enggak Uh, mungkin nggak ada gitu di OBS kalian Kalian pastiin aja untuk uh, ikutin Untuk uh, settingan yang saya pakai gitu Untuk checklistnya sini Samain aja sama OBS kalian gitu Dan ya uh, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan next for coaching Bye bye